Sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir, bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada enggak riwayat yang menyebutkan satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati panggil, ayo sini duduk, duduk berzikir lalu mengusuruh-usuruh membaca semua zikir. Pernah ada satu riwayat pun masalah itu. Rahim, Apakah benar kalau manusia meninggal nggak boleh diadakan tahlilan Apapun tak boleh ini Jadi saya tidak sempat mendownload video beliau Tentang tahlil Tapi saya kutip jawaban beliau tentang tahlil atau tahlilan Tahlil ini Kan bacaan tahlil itu adalah La ilaha illallah Jadi man halalannya bahasa Arab Halala tahllilan. tahlilan Manhalalah ثم sawabahu ilal mayit yang jadi sesiapa yang membaca tahlil untuk si mayit dihadiahkan untuk pahalanya untuk si mayit maka pahalanya sampai atau tidak maka jawabannya adalah sampai ini kata siapa ini kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa kenapa kita mengambil pendapat daripada Ibnu Taimiyah karena yang banyak protes yang banyak membidaahkan tentang tahlil ini adalah anak buahnya Ibnu Taimiyah jadi sampai sini paham ya insyaallah bagaimana dengan makanan Nah, dalam hal makanan yang kita kan, lalu pahalanya itu kita niatkan untuk uh, si mayit maka kata beliau sampai mana dalilnya, dalilnya adalah kata Sa'ad ummi umi ummi saya, ibu saya meninggal ya Rasulullah SAW anha. ketika aku bersodakoh ku niatkan pahalanya untuk ibuku apakah sampai atau tidak maka beliau mengatakan tasadak, bersedekahlah Ayyu ketua Apa sadaqah paling afadal? kau paling afadal adalah saqiyul ma'a. kau paling abdul adalah air minum. Nah, air minum saja sampai. Apalagi makanan yang kita sadaqahkan kepada si mayit. Lalu ada juga bacaan tahlilnya. Ada juga bacaan Al-Qur'annya. Nah, lalu dalam hal bacaan Al-Qur'an. Dalam hal bacaan Al-Qur'an, apakah sampai atau tidak? Apapun ada sampai kata beliau. Pasti sampai. buka kitab Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh ini kitab Ibnu al Al-Jauziyah. Ini juga masih muridnya Ibnu Ta'imiah Tentang menjelaskan tentang sampai atau tidaknya tasbih kita. Maka suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati salah satu kuburan muslim, lalu beliau mengambil pelepah kurma dan menancapkan di atas kuburan itu. Nah, apa kata Imam An-Nawawi dalam Majmu' Fatawa serta Muslim Ibn Al-Hajjaj tentang hal ini. Bahwa tasbih pelepah kurma saja sampai. Apalagi tasbihnya orang beriman. Katanya begitu. Jadi satu lagi tentang bacaan Al-Quran sampai atau tidak. Ini dalilnya adalah. Umar bin Khattab punya anak. Namanya Abdullah bin Umar. Jadi ketika beliau meninggal. Umar bin Khattab. Beliau meninggal. Lalu berpesan kepada anaknya Abdullah bin Umar. Bahwa nanti ketika beliau meninggal. Diminta untuk membacakan Al-Quran. Pangkal ayat. Pangkal surat Al-Baqarah di kepalanya. Dan ujung surat Al-Baqarah di ujung kakinya. Begitu. a'lam bisawab. Allahu'l-mu'afir Kalau bacaan tahlilnya. Bacaan tahlilannya. Itu dianjurkan memang. Bukan bid'ah. Mengapa dianjurkan? Yang pertama kali. Membaca zikir untuk orang mati siapa? Adalah Rasulullah. Rasulullah. Dalam hadis-hadis riwayat Imam Ahmad. Imam al bayhaqi Imam At -Tabrani, al tabrani Al-Hakim, At-Tirmizi. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, "Kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd ibn Mu'adh yawma mautihi." Kami pergi bersama Rasulullah menuju kediaman Sa'd bin Mu'adh pada hari beliau meninggal dunia. "Falamma shalla 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi thumma dufina wa suwwiya 'alaihi turab setelah Rasulullah mensolatkan janazahnya saat. Lalu janazah itu dimakamkan. Lalu tanahnya diratakan di atas. Jalasa Rasulullah s.a.w. Rasulullah masih duduk-duduk di samping kuburannya. Gak langsung pergi. Faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam masa yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. subhanallah. Masa yang lama. Fasabah nama Aku. Maka Rasulullah baca Subhanallah. Para Sahabat baca juga Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Setelah lama Sunnahkan Allah Akbar. Rasulullah membaca Allah Akbar, Allah Akbar, Akbar. Kami juga baca Allah Akbar. Semuanya baca Allah Akbar. Satu riwayat Rasulullah membaca ilahilah Allah. Para Sahabat juga baca. Setelah berhenti, selesai. Sahabat bertanya. Ya Rasulullah, malakatu Rasulullah, ada apa? Engkau tadi baca Subhanallah, lalu baca Allahu Akbar, gak seperti biasanya. Rasulullah menjawab, apa jawaban baginda ala la abdi Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya bacakan zikir hatta yufarijahulillahu an hingga Allah melepaskan beliau hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur saat bin muat ini orang sholeh yang mensolatkan Rasulullah masih dihimpit oleh kuburan untuk lepas dari himpitan Rasulullah dan para sahabat perlu membacakan zikir yang kita ini Kira-kira dihimpit apa enggak? Yang soleh aja dihimpit. Apalagi yang tidak soleh.